dia jumpa ngene ni. Nanti lit nak bok kom. Oh my. Apa tu? Muluk kusi. Nongat ke sana, piuma dongat ku. Ini je yang saya yakin di. Oh, sudah. Lah siap arah emi. Siaplah mah goit. Ah, kali saja Haruskan raja nalik, dia ciri, oh, dia ciri dah. Raja, haruskan raja mulai si. Dengan adung dalam menjeluk kau nak ke dah. Begiru dia malah. Nak begah tak nasi tanduk. Ah. Tak nasi tanduk mati, mahiton. Biar rau lalu. Terima kasih kerana menonton! Aduh! Menanggap lagi, siap lamuat! Dari! Saya akan mencocok. Hahaha! Kita akan mencoba mulai. Kita akan mencoba kita. Kita akan mencoba kita. Kita akan mencoba kita. Kita akan mencoba kita. Kita